kita harus terus berzikir kepada Allah taala siang dan malam sebab Allah menyuruh kita <tik> ya yualladina amanu dzukurullaha dzikran katsiran bukrataw wa asila. <tik> wa berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak bertasbih di pagi dan petang. Zikir setiap waktu setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil duduk zikir kepada Allah. Di tempat masjid salim zikir kepada Allah. Kita naik motor zikir, kita bawa mobil zikir. Kata antum lagi parkirin, panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. sebanyak banyak akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi Ala bi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman, dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan tenang. Tenang gitu. Ya dengan banyak berzikir kepada Allah. Hadith, apa, ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Setiap waktu istighfar. Yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Wabil di waktu sahur mereka istighfar. Nabi lakukan demikian 100 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali atau astaghfirullah atau juga astagfirullah lazim la ilaha illallah alhayyul qayyum wa atuubu 100 kali kita baca. Nabi dalam sehari istighfar dan taubat Allah 100 kali. Itu kita lakukan. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia. Dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan zikir ini seperti benteng yang kokoh. Nabi setan itu mengejar jadi musuh itu mengejar kita kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh musuh gak akan bisa masuk zikir ini kata rasulullah seperti benteng yang kokoh setan gak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak istighfar kepada Allah